Pejuara berapa? Pejuara. Mana Mana mana lihat? Yeay. Wow, yes. Apa ini baju apa Oh sama kayak teman-temannya ya Waalaikumsalam wabarakatuh Bu Bu siapa dede? selamat pagi. oh, kau. pagi. di tempat. mau? lomba mau lomba apa dede? dede mau lomba Untuk. Sama pagi itu pagi semua apa-apa ini ada warna apa? Bumi. ini ini mau warna apa? ini mau warna apa? taruh bawah aja, Nuk nah, kayak Kamu gitu. mau pakai meja? Hmm. ini, aku pakai yang warna ini warna aku apa? oke okay. Nah, kuning, wow, nyamuk. ini mohon maaf saya dulu ya. Baka, bos, ini, ini. ini, ini, ini. ini mau <tis> berdiri berdiri. oke. Okay. Ya, dede dikasih nama di, ya? ya. ini dede kasih nama, banteng, banteng ini banteng namanya banteng siapa? Ibo. Owen. Yeah and yeah. yeah. yeah. yeah. Ini ekornya belum. nggak apa-apa. Baik ya. Apa sama sampai ya. Tuhan, Karena oh, nah, apa -apa? Karnainya sambil boboan Capek ya <tuk> Kakak juga Selamat ada pengawasnya ya bud? Iya. Yeah. <laughs> amat kata, Kalau mari kita katakan. Suka hati, kalau yang bisa jawab, acungkan jari lalu maju Oke? Jangan boleh menjawab. Dari Lalu lagi <tuk> Eh pertanyaan <tuk> <tentang> <tuk> Tanya apa Budi nih? Ini ayam teman kita ya. Masukan yang ya, ya bu kita cemplung ya kan. Ya, ya, ya, ya, ya, wow. Jadi ya, secara hari ini Alhamdulillah secara dengan baik berserta dengan itu ketua panadianya, bulan-bulan kita ada acara lomba mewarnai dan ting di roket ikan perjang lama terima kasih pertama dari SBC Productions dan juga bekerja sama dengan kita ada acara lomba mewarnai dan caranya raja dan raja. Terima kasih untuk semua yang sudah sama. Oke, terima kasih Bu. Oke, Budi nih, oh, iya, bagaimana, bagaimana kesehatan hari ini? Oh, alhamdulillah lancar, sukses, anak-anak senang dan bahagia. Alhamdulillah caranya luar biasa. Pas kebetulan hari ini cuma ulang tahun loh, ulang tahun ke